Bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita mendapatkan momen-momen spesial bahagia dari acara dangdut akademi 5. Momen romantis selalu diperlihatkan oleh pasangan lesti dan bilar di atas panggung. Masya Allah digandeng, tuh para sahabat ya saling gandeng. Kita selalu dibuat baper oleh pasangan yang sangat luar biasa, Lesti dan Rizky Billar. Serasa panggung milik berdua banget nih persahabatnya. Masya Allah, bahagia terus untuk Leslar. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu langgeng, amin. Dan kita lihat juga persahabatnya, momen ini diunggah kembali oleh akun ada kalimat caption yang dituliskan, "Baper lovers diem ya, lu tuh nggak diajak, bukan Circle kita." Katanya tuh, "Aduh, ini sedikit banget ya hingga komentar pun banyak sekali diberikan." Dari akun Instagram, it's me, 8 mengatakan Woi, bapak perlu mandi kembang tujuh rupa aja deh, sono jauh-jauh katanya tuh yang baper-baper. Lebih baik persahabat ya, kalian mandi kembang aja jauh-jauh sana. Karena Lesti dan Rizky Bilar ini selalu memberikan kebahagiaan untuk fans sejatinya. Kita lihat juga persahabat ya, di kalimat komentar berikutnya. Dari akun Instagram, dua 126 mengatakan Woi dua tahun Lesnar masih aja baperan, mending pergi aja ganti kah gak usah jadi warga konoha lagi tuh Himbauan juga nih persahabat ya kita sudah dua tahun. Yuk sama-sama kita support yang terbaik untuk pasangan yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa seperti Lesti dan Bilal. Kemudian juga persahabat ya selain ada momen romantis momen gesrek pun selalu diperlihatkan perhatikan dia papa Bilar malah mau duduk di pangkuannya Bunda Lesti aduh ada aja kelakuan dari seorang Rizky Bilar mau heran tapi mereka memang leslar persahabat ya mereka selalu tampil apa adanya tampil gesrek cute pokoknya selalu bikin kita bahagia Masya Allah sekali lagi bahagia terus untuk Lesti dan Bilar mudah-mudahan selalu berikan kesehatan amin, kemudian juga persahabat ya kita lihat di momen semalam kita juga mendapatkan ciuman off cam ya. Aduh, masya Allah ada abang L tuh yang masuk kamera dan salvo dengan Papa B yang lagi makan tuh, masya Allah sehat-sehat terus ya. Kita bangga dengan pasangan yang luar biasa. Lesti dan Billa selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun si komik. Tentu banyak juga komentar yang diberikan di unggahan ini. Masya Allah, Abang Mupeng katanya itu, aduh muka pengen banget ya Bang L. Dan kita lihat juga di akun LAJZ mengatakan di kalimat komentar Bahagia dan tenteramnya, pasangan ini pastinya dong, pasangan Leslar selalu bahagia Kita juga yang melihatnya ikut bahagia juga, Masya Allah Kita lihat juga bersahabat ya di kabar selanjutnya Ada kabar yang sangat membahagiakan, Alhamdulillah Di tanggal 19 Tepat satu tahun pernikahan idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky, Billar "Happy anniversary untuk Leslar. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia, selalu langgeng, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah." Kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan: "Happy satu tahun, wedding anniversary Leslar. Gak terasa, udah satu tahun aja lihat momen ini." sampai dibelain cuti kerja buat nonton momen bersejarah ini setahun lalu kalian nonton di mana katanya tuh wow kita lihat juga ya doa dan support selalu diberikan kita lihat persahabatnya dari akun Instagram, Mariatul Kibitya 1 mengatakan, Happy Wedding Anniversary sama Watil Jannah. Amin. Ini doa baik banget ya, mudah-mudahan. Doa baiknya diijabah dan dikabulkan. Kita lihat juga dari akun satu di situ berkomentar Masya Allah, Happy Wedding Anniversary Leslar semoga sama jodoh tiljana amin, yang sekali doa baik doa yang tulus diberikan dari orang-orang baik juga yang selalu mensupport idola kesayangan kita yang tentunya persahabat ya, kalian semua yang mau mendoakan, silahkan tulis di komentar doa kalian tentunya mudah-mudahan diijabah dan doa baiknya bisa Tentunya berbalik ke yang mendoakan, amin Kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya Ini ada momen yang sangat luar biasa Video dari Bunda Lesti Untuk suami tercinta Spesial, kejutan di malam hari persahabat ya Untuk sang suami Mengucapkan anniversary pernikahan Masya Allah banget ya Dan langsung mendapatkan kecupan dari Papa Bilar kita lihat persahabatnya kecupan dari sang suami tercinta. Wow, masya Allah, luar biasa bahagia banget ya! Kita tentunya harus mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga. Leslar, semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat di kolom komentar juga bersahabat ya, salvo komentar dari akun Yein. di situ dikatakan, amin, maaf bunda, aku salting digituin sama si papap Katanya tuh, aduh Dikasih kejutan emak-emak yang salting Apalagi bunda Lesti mengatakan kalau emak-emak itu kesemsem tuh melihat papabilar Inilah kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari Leslar Kemudian juga bersahabat ya, jangan sampai kelewatan karena SCTV akan menghadirkan artis papan atas diantaranya ada Bunda Lesti dan Papa Bilar Yang akan tampil di acara Malam Puncak Hot SCTV yang ke-32 Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan tanggal 24, tepatnya hari Rabu ya Di SCTV disiarkan secara langsung Idol kesengan kita akan menampilkan penampilan terbaiknya Tampil di atas panggung satu paket juga untuk memberikan kejutan bahagia untuk warga Konoha. Kita doakan yang terbaik, kita support yang terbaik, kita sebagai fans sejati selalu mendukung yang terbaik untuk Leslar. Masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik berikutnya? Jangan kemana-mana para sahabat tetap ikuti channel Jepa TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.